Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan tentang telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Tetapi sebelum saya bahas tentang pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait uh, untuk teman-teman yang minta nomor WA saya. Mohon maaf, saya secara pribadi mohon maaf karena WA saya yang ada hanya satu dan itu pun untuk hal-hal pribadi yaitu tentang keluarga dan ya masalah pribadilah untuk keluarga tapi teman-teman jangan khawatir teman-teman bisa follow instagram saya pasti saya follow back pasti, pasti saya follow back dan di situ nanti kita bisa sharing tentang masalah-masalah apapun yang terkait dengan tips-tips yang saya berikan di channel YouTube ini ini Instagram saya Alparismasi teman-teman bisa follow dan pasti saya follow back pasti saya follow back dan kita bisa sharing di situ atau teman-teman bisa message ke saya di Instagram dan pasti saya jawab saya balas tentang apabila teman-teman menanyakan tentang tips-tips ini. Oke teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan sebelum kita masuk lagi di pertanyaan-pertanyaan eh, yang ingin saya bahas, yang saya ingin saya jawab. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Eh, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video saya selama ini, terima kasih banyak. Uh, saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa juga, kasih saya masukan. Kasih saya masukan terkait uh, channel saya, bagusnya gimana dan teman-teman bisa kasih. Uh, Tema apa yang ingin saya bahas tetapi terkait dengan tips-tips yang saya berikan sebelumnya seperti itu Oke teman-teman kita masuk di eh, pertanyaan tentang telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar di video-video sebelumnya Pertanyaannya itu berapa kali melakukan telepati ini pertanyaannya yang saya tangkap yaitu berapa kali dalam sehari kita bisa melakukan telepati. Untuk melakukan telepati biasanya kalau saya itu biasanya lakukan biasa dalam satu hari bisa satu kali atau dua kali. Seperti cerita telepati yang pernah saya bagikan kepada teman-teman yaitu dalam satu hari itu saya pernah melakukan telepati satu eh, dalam satu hari dua kali yaitu bisa di sore hari, siang siang sama malam hari yang pernah saya lakukan itu dan di siang itu saya lakukan berhasil dan di malamnya, keesokannya baru berhasil seperti itu teman-teman oke teman-teman pertanyaan kedua untuk berapa lama dalam melakukan telepati nah, berapa lama dalam sekali melakukan telepati itu biasanya saya pernah melakukan telepati dan berhasil itu sekitar hampir satu menit itu menurut saya agak cepat sih untung-untungan juga biasanya untung-untungan karena memang di hari itu pernah saya dari mulai fokus sampai uh, orang itu bereaksi itu hampir kita hampir satu menit atau, atau satu menit Sekitar satu menit atau hampir satu menit sekitar itulah. Yang jelas itu adalah telepati yang menurut saya untung-untungan. Karena hasilnya dan reaksinya sangat cepat. Seperti itu teman-teman. Tapi intinya dalam ketika telepati, lamanya itu, lama dalam melakukan telepati itu biasanya tergantung fokus. Teman-teman kadang yang bikin lama itu bagaimana kita bisa masuk pada e, titik fokus itu jadi kadang kan ketika kita pada saat telepati kita duduk rileks tenang apa itu yang bikin masih kita terganggu ini yaitu kita memikirkan pesan yang kita mau kirim kadang juga ada terlintas pikiran kita ke hal-hal yang lain itu yang bikin susah itu yang bikin kita lama untuk e, konsentrasi dalam melakukan telepati atau dalam mengirim pesan dengan metode telepati itu yang sangat susah jadi teman-teman usahakan ketika teman-teman fokus pada pesan yang teman-teman harus fokus hanya pada pesan aja teman-teman abaikan semua hal-hal uh, yang ada di sekitar, biasakan tiba-tiba kalau kita lagi fokus tiba-tiba ada bunyi sedikit langsung pikiran kita tak langsung respon tentang apa yang barusan berbunyi itu itu yang kadang mengganggu uh, kita dalam saat konsentrasi atau proses mengirim pesan seperti, seperti itu teman-teman, jadi usahakan teman-teman ketika fokus rileks teman-teman atur pola nafas teman-teman, usahakan teman-teman pada saat uh, fokus itu apabila teman-teman uh, lebih Kurangi pernapasan, kurangi pernapasan bassnya kayak gimana ya? Tadinya gini, teman-teman, normalnya panel pernapasan 16-24 kali dalam satu menit. Usahakan dalam satu menit itu teman-teman bisa bernapas sekitar 7-8 kali, dimana semakin pelan teman-teman bernapas, semakin teman-teman lebih mudah untuk fokus. Seperti itu teman-teman itu tips dari saya ketika untuk lebih mudah untuk fokus terus ketika pertanyaan juga muncul kan pertanyaan juga muncul telepati itu bagusnya ketika siang atau malam ketika siang atau malam istilahnya gini ketika teman-teman mau melakukan telepati yang menurut saya lebih bagusnya itu di ketika sekitar jam 8 atau jam 9 malam Kenapa, kenapa harus dijam-jam seperti itu? Padahal siang pun bisa. Ya kan? Logikanya begini teman-teman. Ketika teman-teman telepati di waktu siang. Pesan akan masuk. Sementara di siang hari dia pasti beraktivitas. Dia akan abaikan semua pesan yang masuk di alam bawah sadar dia. Pasti dia abaikan. Karena di saat itu dia lagi sibuk memikirkan banyak hal. Seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman kirim di waktu malam di mana dia sudah tidak lagi memikirkan banyak hal Ketika pesan kita masuk Tentunya dia akan merespon pesan yang kita kirim Seperti itu Teman-teman ketika mengirim pesan Dan pesan masuk Pasti masuk dia akan memikirkan pesan yang teman-teman kirim Tetapi ketika di saat-saat dia lagi sibuk pasti dia tidak akan fokus di pesan yang teman-teman kirim. Intinya seperti itu. Sebagusnya teman-teman kirim di waktu malam hari di mana dia menjelang tidur. Ketika teman-teman kirim di saat itu, telepati di saat itu, ketika dia ingin tidur, di situ dia tidak tidak lagi memikirkan banyak hal. Tentunya dia akan merespon pesan yang teman-teman kirim dengan uh, istilahnya dengan apalagi namanya ya istilahnya dia akan merespon pesan tema, yang teman-teman kirim dengan uh, istilahnya dengan sepenuhnya lah seperti itu dengan sepenuhnya dia akan merespon karena dia sudah tidak lagi memikirkan banyak hal jadi ketika teman-teman kirim pesan dan pesan masuk dan dia pasti akan uh, merespon pesan yang teman-teman kirim ketika dia merespon teman-teman Pesan teman-teman kirim, terus dia memikirkan teman-teman, terus dia terbawa tidur, ya bisa jadi dia akan uh, mimpi teman-teman. Karena mimpi itu terjadi akibat alam bawah sadar kita merespon apa yang terakhir kita pikir sebelum kita tertidur. Seperti itu. Itulah proses terjadi mimpi. Biasanya seperti itu. Terus pertanyaan lagi, berapa lama pesan yang kita kirim setelah kita sudah fokus teman-teman sebenarnya -teman, gini ketika teman-teman sudah fokus lama atau cepat teman-teman memikirkan pesan pesan itu akan masuk asalkan teman-teman sudah fokus seperti yang saya lakukan itu sekitar hampir satu menit atau satu menit lah yang pernah saya lakukan dan berhasil jadi nggak lama ketika kita sudah fokus pesan yang kita kirim kirim atau apa yang kita bayangkan itu akan sampai seperti teman-teman jadi teman-teman usahakan intinya difokus dan usahakan teman-teman telepati di waktu e, kalau bisa malam meskipun di siang hari bisa pesan bisa masuk takutnya ketika pesan masuk dia sementara itu lagi memikirkan banyak hal kemungkinan besar dia akan abaikan pesan yang kita kirim seperti itu teman-teman semoga berhasil teman-teman dan selamat mencoba oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa kasih masukan jangan lupa tanyakan apabila teman-teman ada kendala dan jangan lupa follow instagram saya alvarismasih dan pasti saya follow back oke sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya alvarismasih